Aku Luisa Hari ini kita mau bikin apa nih yang seru Luwi? Ah aku punya ide Aisutup strawberry Ayo Oke okay, kalau gitu langsung kita bikin Kita okay. masukin airnya dulu Gulanya masukin bunga lawang Lemon Lemon dari yang terakhir kayu manis Saatnya kita masukin stroberinya Kita aduk-aduk Kita siapkan dulu gelas sajinya Oke sekarang kita mau tuangin Oki Jelly Drink Big Strawberry Nah ini kalau diminum langsung juga rasanya enak banget ya Louis Kemudian baru kita tuangin yang tadi udah dingin nih Kita hias, ini dia Es strawberry berbuka dan berkumpul bersama keluarga jauh lebih asik dengan Oki jelly drink. senang banget nih kita ketemu lagi dengan saya tapi kali ini nggak dengan Luisa tapi kehadiran Chef Agus. Halo. Halo. Hari ini kita mau bikin Oki Mango Rice ya. Langsung aja kita bikin ya, Chef. Nah, yang pertama di sini ada beras ketan yang sudah kita kukus. Oke. Okay. Ini kita mau tambahkan. Mm -hmm. Di sini ada essence mangga, kita aduk rata mm -hmm. sampai warnanya berubah. Di sini ada es batu. Mm -hmm. Nah, kita tambahkan di sini ada susu kental manis putih. Mm -hmm. Tambahkan santan. jadi kita aduk rata si tadi sebagai dasarnya. Sekarang saatnya kita tuangkan oki jelly drink rasa mangga. Ini kalau dinikmati langsung pasti enak banget. Ini dia oki mango rice. Tentunya berbuka dan berkumpul bersama keluarga akan jauh lebih asik dengan oki jelly, jelly, jelly drink. Assalamualaikum Ketemu lagi nih dengan saya Meysia Siregar Dan Luisa Ini kita masuk apa untuk buka puasa Bun? Ah, Bunda mau bikinin yang segar-segar dari Jus wortel. Namanya Tropical Punch Drink Kita taruh es batunya biar segar buat buka puasa Habis itu kita seram Juice water. kita kasih Oki Jelly Drink Big Rasa Jambu diminum langsung ya, Louis. Rasanya gimana, Nak? Enak, seger, enak, seger. enak banget. Baru kita campurin timunnya, kita karcis yang terakhir biar cantik. Ini dia Tropical Punch Drink. Kalau berbuka dan juga berkumpul bersama keluarga, akan lebih asik lagi kalau sama Oki, Oki Jelly Drink. Assalamualaikum, ketemu lagi nih sama kita berdua, Meisha Siregar dan aku Luisa. Kau hari ini bikin apa ya, Lu? Aku tahu apa? Apa? Rainbow Jelly Smoothie. Langsung okay. aja kita bikin ya. Ada strawberry yang sudah dihaluskan, kita campur. Oke, jelly drink big strawberry. Nah ini kalau dinikmatin langsung tuh rasanya enak banget. Ada buah. Mangga yang sudah dihaluskan juga Kita campur sekarang Oki Jelly Drink Mangga Oki Jelly Drink yang rasa blackcurrant oh, Ini dia Rainbow <GASP2> Jelly, Jelly Smoothie Nah jangan lupa ya Berbuka dan juga berkumpul bersama keluarga Akan jauh lebih asik Kalau dengan Oki <GASP2> Jelly, Jelly Drink Bye